Halo sahabat, Halmah Studio. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halmah Studio. Halmah Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Episode ini, kita kedatangan seorang sahabat dengan banyak pengalaman sebagai full stack developer, software engineer, dan IT consultant. Wah, luar biasa banget nih ya, passionnya dalam bidang IT, Julian Anugrah Syite. Lama nggak berjumpa, saya bersyukur banget kita bisa berjumpa lagi nih. Halo, Julian. Halo, Cimeli. Seneng banget nih Julian bisa mampir di channel YouTube Haloman Studio. Aku juga seneng banget, Cik. Gimana kabarnya Cik? Baik. Julian, dimana hmm. nih sekarang? Kebetulan aku lagi WFH sih sekarang di Bandung ya. Hmm. Kalau kantornya di Jakarta. Oke. Pengalaman menarik WFH, ada yang mau diceritain, Julian? sampai dua tahun ya ini hampir pandemi dua tahun iya benar sih hampir dua tahun kalau pengalaman WFH sih sebenarnya aku WFH tuh mulai ya, sebelumnya ya jadi sebelum di IBM IT consultant aku kan kerja di manufacturer dulu itu udah WFH sebenarnya cuman hybrid cuman pas udah di IT consultant itu WFH-nya benar-benar full banget gitu jadi benar-benar nggak kenal sama <laughs> temen-temen koleganya sendiri gitu. kayak gitu jadi agak-agak awkward -agak gitu awal, awal, cuman kan kita beradaptasi ya. Nah, iya. gitu. ya tapi mesti tetap bersyukur aja lah ya. seperti hari ini kita ketemu ya dengan iya, teknologi kita masih tetap bisa ketemu. <laughs> Julian, nih, kecintaan hmm. dalam bidang IT kan nggak lahir dalam waktu singkat. nah kita semua mau dengar ceritanya Julian yeah. terjun di bidang hmm. IT. awal mulanya hmm. gimana nih Julian? concernnya pilih di bidang IT? Oke. Okay. Jadi waktu dulu aku tuh kan kuliah di Marnat ya, biar teman-teman adik-adik semuanya tahu. Jadi aku kuliah jurusan IT. Sebenarnya karena aku tuh suka banget main game, <laughs> suka main game. Jadi kebetulan karena oh kayaknya relate, relate. Oh ternyata jauh banget gitu dari perspektifnya aku gitu. Ternyata nggak menyenangkan banget gitu awal-awal. Jadi ya. Kalau teman-teman tahu, Cimeli itu jadi dosen wali aku juga. Jadi dari awal sampai semester akhir itu Cimeli dosen wali aku. Jadi, Cimeli sendiri tahulah nilai nilai aku itu awal-awal agak-agak hancur. Jadi, nemu patientnya itu waktu semester lima Cimeli pertengahan, Ketika aku melihat orang lain itu, kok bisa sih mereka bisa cinta banget sama bidang IT kok bisa sih mereka eh, punya eh, sense of belonging gitu untuk bidang bidang IT. Dari situ aku ngerasa kok aku gini-gini aja sih. Aku harus berubah nih. Aku harus eh, suka dulu sama IT-nya baru nanti belakangan pasti bakal muncul passion-nya dan ternyata pas habis master 5 nilainya kan udah naik naik naik naik barulah muncul di situ passion-nya sih. Kayak gitu. Juga mantap nih ya. <laughs> jadi aku masih ingat sama Cimel itu, selain dosen wali, Cimel itu waktu itu koordinator STA 2017 kalau salah, terus kerangkap juga dosen pembimbing aku. <laughs> jadi jadi abis itu kayak aku selesai, yang puji tuhan lulus juga, ya di situ aku ngerasa waktu itu kan IPK aku nggak bagus banget. Nggak bagus-bagus banget ya, Cik ya. Dan puji Tuhan ternyata sebelum wisuda udah keterima gitu kayak di Epson ya. Di manufacturer kayak gitu sih, Cik. Kalau untuk passion di IT-nya sendiri. Jadi teman-teman dari nggak suka IT, tapi dari diri sendiri dibangkitkan, passion itu muncul ya? Begitu ya Julian? Betul, betul, Cik. Ya? Muncul. Jadi kekuatannya dari diri sendiri memotivasi diri sendiri. Nah Julian pernah okay. jadi full stack developer. Wah, pekerjaannya hmm. seperti apa tuh Julian full stack developer itu? Oke jadi waktu pertama kali aku masuk eh, kerja fresh graduate itu kan aku di Epson itu aku tuh posisinya sebagai full stack developer. Nah full stack developer tuh apa sih kalau di posisi aku itu tuh lebih bahas eh, ke end to end sih jadi dari awal hmm. sampai akhir itu benar benar kita yang eh, manage gitu. Jadi dari awal kita brainstorming sama user kita nah kebetulan kalau manufacture itu beda sama consulting gitu jadi usernya tuh internal departemen departemen lain misalnya departemen finance, HR gitu, produk, engineer gitu jadi mereka request sistem nanti kita yang cek dulu investigate si ceng requestnya itu kira-kira kasih benefit enggak buat perusahaan kita kalau kasih benefit kita proses kita bikinin obrol sama usernya, brainstorming, terus bikin desainnya, bokapnya segala macam, development, terus testing sampai akhirnya rilis kan ke production kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar semuanya gitu kita kerjain. Nah, tapi yang aku rasain sepertinya waktu itu jadi teman-teman nggak usah kaget kalau waktu ngelamar job descriptionnya kok gini gini gini. Tapi pas udah eh, kerja beda dengan ekspektasi gitu. Jadi lebih ke full stack superman sebenarnya. <laughs> full stack superman. Nah Proyeknya apa nih Julian yang pernah dikerjain sebagai full stack development? Full stack superman nih istilah. Full stack superman. <laughs> kalau full stack developer sebenarnya banyak ya. Jadi kayak kalau di pabrik itu kan pabrik ya. Nah, Epson itu kan pabrik yang jalan di bidang printer. Jadi lebih ke manufacture di sana tuh ada line-nya kan ada produksi, ada operatornya. Di situ tuh kita bikin aplikasi berhubungan sama kayak monitoring untuk setiap line-nya. Jadi ketika ada problem, kita bisa detect kasih early detection dari si monitoring-nya. Jadi ketika ada problem, mesinnya stop, kita bisa aware duluan gitu Kayak gitu. Itu project yang paling besarnya sih. Jadi kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong tentang skill, misalkan ada teman-teman nah, yang uh, tertarik juga untuk jadi full-stack developer. Harus yeah. berkali diri sendiri itu dengan skill seperti apa, Julian? Nah, jadi kalau Cimbeli tahu, sebenarnya codingnya itu nggak strong banget gitu. Hmm. Aku nggak powerful banget. Tapi waktu pertama kali masuk, ya yang paling penting itu sebenarnya adaptif sih. Jadi kita harus adaptable sama lingkungan kita terus eh, harus mau belajar juga gitu jadi jangan sampai eh, orang udah lari kita masih jalan kan jangan ya kita nggak boleh ketinggalan harus belajar terus nah along the way eh, selama prosesnya pasti kita bisa gitu jadi waktu dulu aku memang eh, belajarnya kan di eh, kampus eh, bahasanya bahasa Java aku nggak tahu sama PHP kalau webnya tapi ternyata pas keterima itu eh, ASP.net gitu itu kan Bukan, biasa aku banget, tapi ternyata along the way, kan uh, diajarin gitu kan sama mentor, gitu ngeliat senior uh, dikasih project yang challenging gitu buat kita lama-lama, ngerti sendiri. Jadi, kayak menurut aku, paling penting itu adaptable sama lingkungan, terus sama kita mau belajar gitu. Itu aja sih, Jay. sisanya nanti bakal ngikutin. Oke. Wah, ini nah. Julian, selain jadi full stack developer, ada juga jadi... Software engineer. Nah, Kalau software engineer nih gimana, Julian? Ada suka-duka yang mungkin mau diceritain ke <laughs> teman-teman semua. Oke, okay, jadi kalau software engineer itu sebenarnya lebih relate kalau di yang dulu, di Epson, itu yang projectnya di atas 30 hari, gitu, yang lama. Gitu. Jatuhnya, udah project gede, itu software engineer kita megangnya project-project yang besar. Jadi ketika Hmm, ada user ngasih project, kita kan investigate uh, ceng requestnya nih uh, uh, kasih benefit enggak efektivitasnya, efisiensinya gitu, yang manual jadi sistem. Dan cuman uh, challenge-nya tuh ketika kita dikasih multitasking gitu. jadi banyak project. Jadi dulu tuh makanya aku bilang Superman karena idealnya tuh satu project satu orang kita gitu. cuma menurut aku ya, karena projectnya gede, ini kok sekali lima project satu orang. Buset gitu, kan? Aku kan manage timeline-nya tuh susah banget gitu untuk catch up masing-masing project -nya. Jadi, ini benar-benar eh, mahal sih menurut aku, Ji. Jadi, kalau di culture yang di manufacturer Epson ini, mereka lebih ke culture orang Jepang. Hmm. Nah, kalau orang Jepang tuh, culture-nya lebih disiplin gitu, mereka tuh kerjanya cepat, gitu, terus eh, workaholic -work banget. Jadi di sana mereka udah terbiasa ternyata untuk multitasking gitu kerjanya banyak jadi harus pintar-pintar bagi waktu gitu sih jaya jadi kalau tugas besar cuman satu itu nggak ada apa-apanya ya nggak <tuk> <tuk> ada apa-apa sih kalau untuk sekarang ya. kalau dulu hmm. mah ya tetap susah gitu. oke itu teman-teman ya banyak pengalaman juga dari tugas-tugas proyek itu nah kalau Prinsip pengembangan perangkat lunak Julian, hmm. ada nggak yang perlu kita tahu supaya kita tuh bisa sukses jadi seorang food tech developer, seorang software engineer? Hmm. Apa tuh prinsip-prinsip yang perlu kita tahu? Kalau prinsip untuk membangun perangkat lunak, nah seperti yang aku udah bilang barusan, sebenarnya aku bukan yang expert banget di bidang hmm. apa, seperti engineer gitu, tapi based on my experience di tempat yang sebelumnya. Kalau di manufacture tuh kita nggak butuh aplikasi yang wah banget gitu, hmm. yang UI-nya keren atau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin pakai Bootstrap gitu atau React JS gitu, pokoknya yang yang keren-keren gitu nggak. Yang penting itu useful, terus efektif, efisien, user friendly itu udah nilai plus gitu kalau buat di manufacture Jadi waktu itu pertama kali aku develop aplikasi terus publish, release ke production, terus langsung muncul error banyak gitu. Terus disuruh disuruh bos aku itu tolong follow up dong. Nah, ternyata kan kalau di public itu kan usernya banyak ya, Ci. Itu 13.000. Kalau aplikasi aku error itu oceh semua komplain banyak banget gitu, Nah, jadi apa ya, pelajaran pertama tuh enggak hanya soal aplikasinya udah publish atau enggak, tapi ternyata kita harus cek juga dari sisi performance-nya. Gitu, ternyata pasti di, ya, diakses sama sepuluh ribu orang. Oh, ternyata jadi lelet nih aplikasinya. nih berarti kan kita mesti cek terus dari segi efisiensi coding-nya. Oh, eh, apa sintaks itu banyak yang eh, gak perlu sebenarnya hmm. sampai berbaris baris bisa disederhanakan. Nah, itu aku belajar banget karena eh, bos aku kebetulan di sana ada yang orang MVP juga dari Microsoft ya, jadi dikasih eh, good practice-nya gitu. Jadi kita tuh coding nggak salah asalannya. Dari situ aku belajar banyak supaya eh, kalau coding tuh bukan hanya soal keren, project keren, project besar, project yang dilirik sama bos-bos enggak, tapi gimana kita bisa ngasih impact sama perusahaannya, kita bisa influence. Eh, lewat aplikasi kita supaya orang-orang tuh bisa ngerasain manfaatnya gitu sih, Ini lebih penting ya? daripada Pakainya lebih penting. Tuh, tuh. Nah dari banyak pengalaman nih, saat ini kan Julian jadi IT Consultant di IBM. Gimana yeah. nih kalau tentang cerita yang jadi IT Consultant Julian? Saya <laughs> nah, senang nih, Julian tuh banyak ceritaannya <laughs> <laughs> Jadi eh, setelah aku... Eh, resign dari tempat sebelumnya aku tuh kan apply juga tuh kan ke IBM jadi kalau teman-teman tahu IBM tuh multinasional juga multinasional company eh, dari Amerika jadi kalau pengalaman pertama jadi aku agak kaget karena si apa namanya probationnya probation itu probation kayak mossnya kali aja ya biasanya orientasinya itu tuh benar-benar sama orang luar semua gitu kan aku doangnya sendiri di sana kebetulan yang warna Indonesia Misalnya, orang-orang dari luar negeri, Inggris, gitu kan, India, Amerika, gitu di situ awalnya deg-degan gitu. Karena eh, biasanya aku ngerasa kalau pertama kali masuk, pasti like of knowledge gitu, kayak "aduh, nggak pede gitu cuman akhirnya ya itu kita harus pede kalau kita tuh mampu, akhirnya eh, sampai." udah melewatin masa probation ternyata dapet project di sana untuk klien aku di Indonesia jadi kerjaan aku yang sekarang tuh lebih ke IT consultant untuk Asia Pasifik ya jadi Asia Pasifik itu mau Indonesia Philippines Pakistan South Korea nah itu jadi aku jadi consulting ke mereka semua nah terus aku ngerangkap juga jadi SPOC kayak kalau single person on contact tuh ibarat kayak one door communication gitu. Jadi kalau uh, uh, orang sana mau ngubungin IBM, eh, top manajemennya, aku kayak jembatannya gitulah. lah, kayak jembatannya mereka. Nah, di sini agak akward karena kebetulan aku nggak pernah ketemu on the spot gitu. Sama teman-teman eh, tim aku. Aku lebih ketemunya tuh mereka kan dari berbagai eh, buah negeri gitu. Iya, berbagai negara. Jadi kadang kalau meeting itu nggak nentu gitu. Ci. kadang tengah malam gitu, karena time zone-nya beda. Iya gitu. betul. Jadi kalau mau meeting yang agak jam netral, kadang jam sub malam gitu, sub malam gitu. Aku harus terima karena memang beda time zone, beda region. Tapi lama-lama ternyata aku merasa eh, banyak banget gitu manfaatnya, bisa ketemu mereka ya. Eh, bisa belajar banyak sama teman-teman yang luar juga. ya Jadi sampai sekarang pun, sekarang udah jalan mungkin 9 bulan. Aku masih berusaha eh, adaptasi gitu. Karena kan culture yang sebelumnya, Jepang ya Ci ya. Mm -hmm. Terus sekarang lebih ke agile, gitu orang barat gitu. Jadi kayak aku mesti transisi dulu gitu, Ci. Kayak kaget gitu di awalnya. Gitu sih, Ci. Kalau yang dikerjain jadi IT consultant itu apa aja, Julian? Mm -hmm. Di IBM sekarang? iya jadi kalau IBM itu kan sebenarnya lebih ke service ya lebih ke IT service lebih ke jasa jadi kalau kita bahas eh, consultant berarti kan kita eh, kasih rekomendasi gitu kita bantu user bantu klien nah, kebetulan klien aku tuh eh, eh, apa namanya di pabrik juga eh, pabrik rokok ya eh, salah satu pabrik rokok di Indonesia dan dia multinasional juga gitu, jadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara sama kayak IBM juga gitu. Jadi kerjaan aku ada sistem di sana yang manage itu kita gitu. Ketika ada isu, ada bug, ada improvement, ada sistem changes itu kita yang support. Cuman kalau seperti yang aku bilang gitu, waktu awal job descriptionnya seperti itu, cuman kenyataannya <tid> tidak demikian gitu. Jadi ternyata di sana aku bantu juga jadi SPOC ya jadi aku bridging top management IBM sama klien aku, top manajemennya klien aku terus aku jadi translator juga gitu untuk beberapa project padahal sebenarnya bukan job job desaku gitu. Cuman aku tetap nah ini teman-teman jadi respon kita anggap aja itu challenge gitu. Jadi biar ilmu kita juga nambah gitu. Nah, abis itu lebih ke investigasi change eh, request gitu. Jadi kalau ada tiket-tiket masuk, kita harus review dulu. Kayak gitu sih, Ki. Mantap nih ya. <laughs> kalau pengetahuan nih, Julian. Yeah. Kan kayaknya nggak ada sih mata kuliah khusus IT Consultant, kan nggak ada ya sebetulnya. Nggak mm, ada. Nggak yeah. ada ya. Nah, sebenarnya pengetahuan apa yang perlu kita kuasai supaya bisa menjadi IT Consultant? Menjadi hmm. seorang IT Consultant? Kalau IT consultant, kalau based on my experience itu tuh lebih ke generalis sih, bukan spesialis sebenarnya. Jadi kalau kita lihat beberapa startup itu kayak Gojek, Tokopedia, menurut aku itu orang orang yang spesialis memang benar-benar mereka ahli gitu dalam software engineeringnya gitu. Cuman kalau di consulting itu lebih ke generalis, kita tuh harus belajar wide scope of knowledge gitu, benar-benar semua apa ya ilmu tuh harus minimal tahu gitu biarpun basicnya aja gitu Cik. karena ketika kita interact sama klien mereka nggak mau tahu kan pokoknya ya lu orang IT lo harus solve problemnya gitu jadi lebih ke generalis harus semuanya minimal paham sekalipun nggak dalam gitu Cik. kayak gitu sih hmm. kalau pengalaman berharga nih Julian <laughs> Jadi, full stack developer, software engineer, uh, sama IT consultant, kira-kira yang paling berharga, yang mana cerita yang paling mengena gitu. Oh, ini aku banget gitu. Itu apa? Uh -huh. Ada nggak Julian? Jadi, kalau full stack itu, waktu zaman aku masih di Epson, itu tuh aku pernah dapet project eh, gede banget. Projectnya tuh lebih ke bos-bos ya, lebih ke... Levelnya yang SGM, GM gitu, manager jadi ketika eh project ini delay yang opus level atas tuh deg-degan gitu. Jadi project lainnya harus dikesampingkan dulu gitu ya. Ini harus priority gitu. Nah, di situ bener-bener aku ngerasa kok yang lain project tiga orang, dua orang, kok aku sendiri sih gitu. Kayak single fighter gitu, terus intelijen sama vendor-vendor juga gitu. Wah, di sini aku ngerasa wah. Aku useless banget nih, aku nggak bisa. Tapi ternyata ya itu sih kita harus apa ya, harus berani bayar harga mungkin ya untuk momentum tertentu waktu-waktu yang memang perlu kita harus kasih effort lebih gitu. Jadi sana ternyata proyeknya keluar juga terus eh, dipakai sama user, terus ngejelasin juga di meeting sama eh, departemen lain dan aku merasa kayak oh ternyata project aku bisa bermanfaat juga nih buat orang lain biarpun delay-nya udah lama banget gitu apalagi ke delay sama covid kan waktu itu, itu pernah covid juga project itu jadi delay banget sampai di telepon telepon sama ekspatriatnya kan ya orang-orang Jepang sana karena eh, apa botolnya di dia aku sendiri gitu, gitu itu kalau yang eh, Full stack developer. Uh, kalau yang software engineeringnya uh, sebenarnya nggak eh, ada yang terlalu uh, interesting banget sih ini, uh, karena udah pengalamannya udah lumayan juga gitu, waktu itu udah jalan 2 tahun. Cuman lebih ke belajar komunikasi sih waktu itu. Jadi bener-bener uh, menurut aku nggak bisa kita belajar uh, technical doang gitu. Managerial tuh penting juga. Jadi harus balance eh, dua-duanya. Nah itu pas lagi belajar banget. Nah, jadi waktu COVID, aku tuh bukan orang yang suka baca buku gitu. Cuman karena aku mau upgrade diri, eh, karena aku tahu weakness aku di mana, ya aku mau nggak mau harus belajar itu gitu dipaksa. Akhirnya belajar-belajar sampai ngapply ke IBM, puji Tuhan keterima. Dan situ Nah, aku baru ngerasa kalau soft skill itu penting. Nah, jadi pasti IBM pengalaman berharganya karena aku harus eh, ngobrol itu kan sama level top manajemen. Jadi kayak aku harus bahasanya eh, harus bagus, komunikasinya harus bagus. Jadi kita nggak bisa hanya ngelihat technical things doang gitu. Jadi banyak eh, orang teknis tuh ngerasa Oh, ya, ya gue orang teknis gitu. gua nggak perlu belajar leadership gitu. gua nggak perlu belajar communication. Nah, ternyata nggak bisa kayak gitu gitu sih. Jadi harus belajar technical things, managerial things juga. Gitu. Menurut aku gitu sih. Skill sama soft skill berarti penting Betul. untuk tetap balance ya. Kalian hmm. ada nggak tips buat teman-teman yang ngerin obrolan kita nih supaya bisa handal gitu mengerjakan pekerjaan di bidang IT. Hmm. Kayak kecil, kalau tips and trick jadi kalau IT, aku tuh cuma dua sih, kalau yang re real, antara support sama problem solver gitu. Kalau support berarti kita harus in touch sama user kita karena kita ngerjain sesuatu aplikasi, bukan bis kemauan kita. Kan, kita ngerjain produk sesuatu. Misalnya, produknya yang goods atau jasa, kita kan harus customer-oriented, gitu ya, jadi kita harus tahu kemauan mereka, kita berempati, ngerti pain point mereka tuh di mana, feedback mereka di mana. Terus, kalau di problem solver, ya, kita harus kritis. Kritisnya dalam artian isunya tuh di mana sih, gitu. Terus, apa sih yang harus kita pecahin, gitu? Terus ada impact-nya nggak sih buat orang masyarakat sekitar gitu? Jadi kalau aku kasih tips centric, sebenarnya mungkin terlalu banyak gitu sih. Cuman yang mungkin yang paling penting ya bersabar menurut aku, belajar belajar terus karena kita nggak bisa eh, perubahan terus gitu. Ya perubahan penting gitu. Aku tetap perubahan kok gitu. kan nonton Netflix juga nonton Netflix, cuman waktunya upgrade diri aku tetap upgrade diri gitu, ikut seminar gitu, online course gitu itu tetap penting. Terus sama yang terakhir kita juga harus networking juga penting gitu. Ini penting banget karena aku ngerasa dulu teman-teman ya, aku tuh nggak begitu banyak sih. Ya. Teman aku nggak begitu banyak, cuman ya, ternyata waktu udah mulai kerja di mana orang itu itu usernya kan di mana-mana. Otomatis temannya jadi banyak gitu, sekalipun introvert gitu mau nggak mau kepaksa temennya banyak dan akhirnya aku ngerasa kalau di era sekarang tuh bukan era kompetisi gitu tapi era kolaborasi Betul. sehingga eh, apa namanya kita harus ngobrol sama banyak orang berpikiran dan itu penting banget buat aku sih. Saya setuju Jadi, banget dan orang ya. IT nggak bisa hidup sendiri ya kerjaannya ya. teamwork. Teamwork benar. Betul. Julian, saya tertarik dengan tulisan Julian born to be a leader nih ya teman-teman kata-kata ini menarik ya? banget <laughs> <laughs> born to be a leader ya, jadi sebenarnya kenapa aku nulis born to be a leader karena dulu ya Cia dulu aku selalu lihat banyak orang terus bahkan kakak saya sendiri itu tuh punya leadership yang bagus banget, keren dan aku ngelihat kok bisa sih mereka punya leadership yang keren banget itu. Nah, aku tuh kayak minder kok aku nggak punya leadership sih. Kok aku eh, lack of leadership banget sih. Tapi ternyata leadership itu nggak bisa instan dalam semalam gitu Jadi aku ngerasa leadership itu bukan soal title, bukan soal position, tapi lebih ke kita tuh ngasih impact sama orang-orang sekitar kita gitu, influence people makanya aku nulis born to be leader karena aku percaya one day aku bakal jadi leader gitu dan aku pengen banget influence orang-orang sekitar aku supaya mereka bisa jadi leader juga gitu suatu saat nanti. Wah, terima gitu kasih aja. banget nih Julian. Bagi penutup, ada pesan-pesan nggak -pesan dari Julian buat generasi muda seperti kita agar terus belajar nah. dan berkarya bagi bangsa? Oke, okay. buat uh, teman-teman semua atau enggak buat adik-adik yang masih di bawah aku aku sih kasih pesan eh, tetap berproses ya karena di era sekarang tuh terlalu banyak informasi yang masuk gitu jadi kita nggak bisa banyak yang nggak ngasih filter buat eh, diri kita sendiri gitu jadi pasti kalau udah lihat sosmed banding-bandingin diri sama orang lain kok dia bisa kayak gitu sih jadi pengennya tuh instan loh, instan tapi Aku tetap percaya satu hal gitu. Orang yang berproses tuh dia bakal punya foundation yang lebih kuat gitu, punya prinsip yang lebih kuat ketimbang yang instan gitu. Karena sesuatu yang mahal tuh dikerjakan dengan proses gitu, bukan sama hal yang instan. Jadi teman-teman tetap belajar berproses, jangan sampai pakai cara instan. Terus yang kedua mungkin kita harus upgrade diri terus, mau belajar. Terus, yang ketiga, kita tuh harus hidup, kita tuh harus penuh makna. sih kalau menurut aku, kita tuh nggak bisa kerja, asal kerja, usaha, asal usaha, entrepreneur, asal entrepreneur, tapi harus bermakna gitu. Jadi, berkat, jadi dampak buat orang-orang sekitar, kayak gitu. Terima kasih, Julian. Sudah kasih banyak insight buat kita. Dan... Sudah meluangkan waktunya banget buat ngobrol-ngobrol Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang Untuk terus belajar dan berkarya Sampai jumpa Amin. di video inspirasi lainnya Hanya di channel Youtube Halomel Studio Terima kasih Terima kasih Julia Terima kasih Julia.